yuk kali ini kita akan explore bonsai mame ya bonsai mame tapi untuk ukuran tidak terlalu kecil benar ini ada satu lagi nah. di atas sekarang ini mame sancang ini juga sancang ondrak ya sancang ondrak ini ada waru uh, waru tuh ini sancang Bagian ya, T, sancang lagi uh, untuk tanaman di dominan untuk ini ya, uh, dominan ke sancang ya. ya, karena kelebihan mudah dibentuk. ini juga Mame nih karakteristiknya bagus ya ini nah ini. Mame pruning <tuh> ini sancang ya Ini Hokianti Ini kembali Sancang Ini Kimeng Nah ini Kimeng Ke Serut ya jadi untuk eh, yang dipamerkan itu lebih dominan ke serut ya yang paling banyak ya oke ini yang kecil-kecil ya kecil-kecil nah, ini mukanya nih cakep Nah, ini. ini ada lagi yang mame ya mame. Ini. Nah, ini lebih padat nih lebih padat habis pruning berbunga semuanya juga habis pruning antara isi kecil angker nih si kecil angker ya, jadi ada kecil, kecil mungkin yang itu ya tidak terlalu banyak nih. ini kalau kawan-kawan lihat seperti apa penampakannya seperti hewan oke oh. oh. okay, itu yang mame ya nanti kita cari yang jumbo-jumbo oh, kita explore yang jumbo-jumbo lagi sampai ketemu lagi